So, bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, tentu kita mendapatkan kebahagiaan lewat postingannya Papa Bila yang memperlihatkan Cidukan. Baby L lagi tertidur dengan gaya yang sangat masya Allah banget lucu bersahabat yang mengemaskan. Aduh, Abang L, gaya tidurnya lucu banget tersahabatnya Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari kun Ernawa Timpis mengatakan kalau kata orang tua, anak suka nungging gitu mau minta adik katanya tua. Masya Allah, apa mungkin? Baby L meminta adik kepada pandanya, Masya Allah. Bismillah saja ya Kita lihat juga. Ada tanggapan komentar selanjutnya diberikan dari akun Fawli mengatakan Masya Allah, abang ada-ada aja gayanya, nah Masya Allah banget bersahabat ya Ada juga tanggapan dari akun Novi Farina mengatakan biarin aja, biar bapaknya dikentutin sekalian Lagian saya yakin banget ini ada andil dari bapaknya Bikin ngakak banget bersahabat ya Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa ngakak dari Leslar Family Berikutnya juga persahabat yang kita lihat, Cidukan, vitamin lengkap, Masya Allah banget, Alhamdulillah, ada juga foto bertiga, Leslar di Mekah, bersama orang-orang yang sangat luar biasa, selalu mensupport Leslar, dimanapun berada Bunda Lesti Bapak Binar, BBL, setiap ketemu dengan siapapun, pastinya persahabat yang selalu ramah, selalu humble, diajak foto aja langsung mau, Masya Allah, sehat selalu untuk mereka, Doa terbaik selalu kita berikan untuk rumah tangga Leslar Postingan ini pun juga kembali oleh Bu Fir Kita lihat kalimat caption yang ditulis Gak ada foto bertiga di depan kabah dari Leslar Eh Alhamdulillah dikirim Allah jalur langit Masya Allah sehat terus ya kalian Nasar Family Amin Masya Allah banget Komentar pun beragam di postingan ini di antaranya persahabat dari akun, Bu Anus Leslar mengatakan Alhamdulillah yang abang berdiri depan kabah asli dari pabrik dan keluar Yuk berdoa lagi, sudah yang bertiga dikeluarin juga, bismillah kapan-kapan Sudah enggak apa yang penting dikeluarin asli pabrik Masya Allah ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Aku, underscore love, Masya Allah, ikut bahagia, terharu, semoga Allah jaga mereka bertiga, didekatkan, selalu kebahagiaan. Buat keluarga kecil Leslar dan dijauhkan dari kesedihan, amin ya Allah. Begitu banyak doa, doa baik, dan tentunya tidak lupa juga semua orang mengucap kalimat Masya Allah ketika melihat Leslar Family, luar biasa. Berikutnya ya, kita lihat juga di diunggahan Bila terbaru. Papa Bilar memposting sebuah kalimat atau artikel kali ini baca mengenai BAP sebelumnya Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat juga lagi iseng-iseng baca berita ternyata dapat ilmu baru lumayan bagi saya yang awam hukum Tuh, ini mengenai hukum BAP BAP kata dia tidak patut menjadi konsumsi publik karena dapat mengganggu proses penyidikan dan pengembangan kepada tersangka lain BAP dalam proses penyidikan tidak untuk konsumsi publik sebab dapat mengganggu proses hukum. Itu juga bisa berdampak pada terganggunya penyidikan dengan calon tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengganggu saksi, jelasnya saat dihubungi kemarin. Menurutnya, BAP bisa dipublikasikan apabila sudah masuk ranah penuntutan. Tuh persahabat ya, pembocor BAP itu melanggar etika juga Bahkan kalau berakibat mengganggu proses penyidikan Itu bisa kena pasal, tuh persahabat ya Ini juga tentunya ilmu juga buat kita semuanya Masya Allah mudah-mudahan Papa B, Bunda Lasi, BBL selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya persahabat kita lihat di postingan Ayah kejora Yang mengunggah foto Foto terlihat persahabat ya Ayah Kejora sedang memikirkan sesuatu. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selalu sehat untuk keluarga. Dan semoga selalu dilindungi juga dari orang-orang yang tidak baik. Doa-doa baik selalu kita berikan untuk keluarga besar dan idola kesayangan kita.